Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Salam hormat um swastiastu namun budaya salam kebajikan. Rahayu, merdeka! buat telur seluruh bulat, ya, dimanapun berada. E, kami mohon dan berharap untuk partisipasi kehadiran dan acara. Jalan sehat yang diadakan oleh kawan-kawan dulur bulek Budi, bulek Pioner, ya, bulek Oyalis. E, besok, ya, hari Minggu, tanggal 28 Agustus 2022, tepatnya jam 6 jam 6 pagi, titik gopur di Jalan Semarang, samping pom bensin. Jadi kami sangat berharap buat seluruh semuanya. Uh, untuk mensukseskan ada tersebut Kita buktikan kebersamaan Kesolitan, kekompakan kita dan persaudaraan kita Di acara besok pagi Dengan rute Di Jalan Semarang putar Kerangan Kubutan Masuk Pelingati Ingat dan jangan lupa hadiah sangat menarik ya Ada sepeda motor Ada sepeda listrik, sepeda angin Televisi, kulkas nah, Ini sangat menarik, mudah-mudahan kita bisa beruntung Kita dapat hadiah dapat sehatnya Terima kasih, salam sehat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.